¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Haz que esto! ¡Todo esto que yo digo! salah lagi mah ini ini apa ya tidak maksudku nanti oke mantap mantap Ya, yeah. mantul, guys! Hasil pancingan hari ini, Langsung bakar, nari makan, ya, tank mantap mancing mania. Wih, <tuk> <cuk> <tuk> kesimbangannya <tuk> mau momen ini kesimbangannya. Jangan ke sini, iya. Jentik, nah, jentik dong, orang 4 Why is it Shiranya There is